Oh my god. Yeah. idea yeah. it's Itu yang pertama. Saya atau Nagi Yusuf yang sejasa pertama saya. Setiap kali dia mendatangun, setengah jam mendatangun, setengah jam mendatangun. Ini lah sahabat saya, yang mana melihat kejayaan tulis apa tidak. Jadi untuk malam tadi pengunjung kita dari pagi tadi kan, untuk malam nah, Kita ada dalam pembuka pendaftaran dulu, kita ada 700 lebih pendaftaran yang kita terima yang sah, yang sah kita terima. Nah, yang mungkin dan kita nanti, nanti ada adik ini dikawal dua. Nah, yang kami sediakan di sana. Jadi, perlu tahanlah kepada pengunjung-pengunjung yang mendaftar nama mereka itu, yang ada di sana, dong. Semoga kamu dapat teman Dan Kan, kamu naik. Jadi, itulah daripada saya. Lagi satu, saya ucapkan terima kasih juga kepada penduduk sini sekitar. yang mana, kerja keras, bersama kita wakil kursi Majelis. Uh, yang terhormat Bapak Muhammad Hadi Alimin uh, selaku wali parlemen uh, P176 Timanis uh, merangkap uh, timbalan Menteri Pendidikan Luar Malaysia. Terusnya yang di orang -orang Yang berusaha Bapak usaha Yusuf uh, bin Minin selaku pemimpin Pemimpin pembangunan masyarakat N30 Kawan. Terusnya uh, yang berusaha Tuan Suleman lagi uh, Kutui Uh, Ketua PDM uh, Kimanis uh, bagi daerah Kimanis ini bersama sama-sama uh, menjayankan yang Pernika Palingan Jadi sebenarnya mereka uh, Palingan ini uh, kita adakan bersenuhnya uh, dengan sebutan bulan kebangsaan yang kita adakan setiap tahun di uh, negara kita uh, di Dini Sabah ini Di Dini Sabah kita telah mengadakan uh, sebutan uh, 31 Agustus dan tanpa Ramai yang keluar Untuk uh, menyaksikan Perbarusan yang telah Berhenti 2 tahun akibat pandemi Terima kasih Dan terutamanya kepada semua Mereka Macam-macam dijahitnya. jahitnya Ah, buncat tiga Oke, okay. jadi Kedua-dua uh, Bakal juara ini Akan sebanyak A.M.Dok.Dok Johan Final karaoke Program Merdeka At Parlemen